Ya ya ya ya ya. Tabuk nak. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Abi sadri wa yusirli amri wa la nun batam min lisani yaqru qawli. Yang kami hormati Pucu Adat Ninyak Mama Terusnya yang kami hormati Imam Belal Khadid Terusnya yang kami hormati Bapak Kepala Desa Beserta seluruh jajarannya Terusnya yang kami hormati Tokoh agama Tokoh masyarakat Bapak Ibu Hadirin hadirat yang Berkesempatan pada sore yang berbahagia ini Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Pada sore yang berbahagia ini Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan Sehingga kita bisa hadir Memenuhi undangan acara kita ini Yaitu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan Kita mengadakan acara Bali Mau Kasai Apapun bentuk kegiatan kita pada sore hari ini Semoga bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin ya rabbal alamin Surah dan salam kepada Nabi Besar Muhammad Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Assalamualaikum ya Rasulullah Bapak, Ibu, seluruh masyarakat desa Gunung Busu Maupun desa Temangga yang hadir pada sore yang berbahagia ini Adapun acara kita pada sore hari ini yang pertama protokol dianggap sedang berlangsung, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga kata sambutan dari Bapak Kepala Desa sekaligus pembukaan acara Bali Mau Bangkasai. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga acara kita berjalan lancar. Kami minta pembacaan doa kepada Al Ustadz Misbar. Kepada Al-Ustadz Misbar kami persilakan. Kepala dosen kita ataupun nama wakili penyerahan Limau Kasai Yang pertama Udosap akan menyerahkan kepada Bapak Aidilfitri sebagai tokoh pemuda Ataupun tokoh masakan awak, kami persilakan Kami persilakan Ah, Yang kedua, Udo Superman. Perwakilan Yang ketiga, doaan penyerahan. Dan terakhir, 5 unit diserahkan oleh Udah Termizi kepada Toko Pemuda macam ni kena halu ya oh ya masih juga oh asyik tak bisa yang betul ayo pakai lah dekat macam tu gambar Di bayu di pagi dengan bayu so sekornya ah di bayu sarakan ke kamu itu ya ah murah nanti yo bot bar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 ada ijo saya udah nongkrong waduh, kamu <tuk> yang <tangan> kamu mau <laughs> Mantep mantep mantep mantep mantep mantep jadi masyarakat awak yang ingin serahkan lagi ya? saya, Tapi Ikut yang bet deh, hampir lah, wala. kan okay. kasih ya nak ke mandi 快生いいよ <laughs> <laughs> ayo nya kalau